Halo sahabat Tome Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang belajar tentang pemrograman web. Ya. Nah, untuk di video ini kita akan berkenalan dengan tag p. Tag p itu untuk paragraf. Kalau dari video sebelumnya kita belajar tentang tag heading untuk judul. Nah, kita akan menggunakan teks dari lorem ipsum supaya kita bisa punya teks yang cukup banyak ya, teman-teman. Kemudian kita akan tuliskan tag P. Saya akan buat sebanyak 4 kali sehingga nanti kita bisa mencoba atribut dan line dari tag P ini. Saya buat dulu tag P-nya 4 kali. Kemudian saya akan paste teks yang dari lorem ipsum pada bagian ini. kalau kita lihat hasilnya di browser tampilannya seperti ini ya. Kita punya empat paragraf. Kalau teman-teman merasa paragrafnya kurang panjang jaraknya, silakan saja kalau mau menambahkan tag br. Tapi kalau merasa cukup untuk paragraf ini sudah diberikan jarak seperti ini untuk memisahkan paragraf 1 dengan yang lainnya. Pada paragraf ada atribut line dengan value misalnya yang pertama saya berikan value -nya center untuk atribut yang kedua saya beri atributnya left secara default kalau teman-teman gak atur lainnya ini sudah langsung defaultnya nya left ya kemudian paragraf yang ketiga saya berikan value right dan paragraf yang keempat, kalau yang center, left, dan right kan ada di heading ya. Kalau yang keempat ini adanya di paragraf, yaitu justify. Kemudian kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Maka untuk yang line center tampilannya dia rata tengah seperti ini. Untuk yang... Rata kiri, dia akan ada rata kiri, rapi di sebelah kiri. Untuk rata kanan, rapi di sebelah kanan. Dan untuk yang justify, rata kiri dan kanan, rapi seperti ini. Misalnya kita tertarik untuk memberikan judul, boleh saja. Teman-teman boleh ketikan, misalkan saya menggunakan heading 1. Korem Zoom, ya seperti itu misalkan. Maka hasilnya kita akan punya judul seperti ini. Nah ini rata kiri teman-teman ya, karena defaultnya rata kiri. Kalau kita ingin ubah menjadi rata tengah tinggal ingat-ingat lagi tag dari video sebelumnya. Ada atribut align. Kemudian value-nya center. Tampilannya menjadi seperti ini. Ada satu tag lagi yang ingin diperkenalkan di video ini namanya tag HR. HR itu horizontal ruler. Seperti tag BR, dia tidak mempunyai tag penutup. Jadi hanya HR berdiri sendiri. Hasil tampilannya seperti ini. Jadi ada garis. Kita bisa atur atribut untuk garis ini. Misalnya kita ingin mengubah ukurannya, kita bisa masukkan atribut width dengan ukuran misalnya kita mau coba 500 pixel maka kalau disimpan dan dilihat hasilnya ukuran garisnya hanya 500 pixel kemudian defaultnya dia rata tengah kalau teman-teman ingin membuat menjadi rata kiri atau rata kanan tinggal sematkan atribut align Kemudian taruh misalkan di rata kanan ya. Right. Nanti tampilannya akan ada garis pada bagian kanan seperti ini. Kemudian atribut lainnya yang ada pada tag hr. Ini ada atribut color. Untuk merubah warna misalnya saya berikan warna merah. Maka ketika kita lihat hasilnya, kita akan lihat bahwa garis ini berwarna merah. Kalau yang satu lagi, kita bisa mengubah ukuran. Untuk ukuran, misalkan saya berikan ukurannya 50 pixel. Maka garis tadi akan berubah ukurannya menjadi 50 pixel. Jadi hari ini kita sudah bahas tentang tag paragraf dengan align center, left, right, justify, ini value-nya. Kemudian ada tag HR dengan atributnya width, align, color, size, dan value untuk atribut tersebut. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.